Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk kali ini, saya akan membahas tentang uh, hasil training review, hasil training kemarin ya. Jadi, biar tidak lupa, saya save di sini. Oke, okay, langsung saja. Uh, di sini, yang pertama kita akan uh, meng-create project, ya, create project Android studionya, dan kita akan create. Juga di HMS-nya, kita login dulu. Di HMS-nya, ya, kita copy kan, kita login dulu di sini. Jadi, Huawei ini punya platform, yaitu yang biasa digunakan, yaitu APP Gallery yang terkenal, ya di sini kita akan mencoba menjadi developernya di sini saya mencoba login untuk menjadi developer uh, developer di Huawei ya uh, tapi ini saya masih masih belajar ya Jadi masih belajar awalan uh, oke okay, uh, langsung saja kita akan belajar cara membuat project di hms Membuat project sederhana di AMS, yaitu kita membuat account kit atau simpelnya login dengan Huawei. Uh, form sampai form login aja ya nanti. Uh, kita masuk ke konsol. Ini saya sudah login ke Huawei, saya masuk ke konsol. Kemudian uh, di sini saya masuk ke Huawei ID. Uh, saya di sini demo healthy. Nah, saya di sudah membuat beberapa project cuman di sini saya akan membuat membuat lagi di sini mobile apps, ini saya membuat account kit ya, e, di sini demo account kit, e, demo account kit, account kit, kuy di sininya ketik aja, ah di sini buat new ya, kalau kita bikin Bikin ini bisa nggak coba yang sudah ada dengan yang sudah ada oh. kita nggak bisa kita harus buat di sini demo account kit demo account kit oke okay, di sini kita pilih app karena kita bukan game kita oke okay aja oke okay, selanjutnya setelah kita mempunyai app id dan app secret ya sini saya enggak tutup tutupin Oke, okay, kita langsung membuat package name ini nanti akan disamakan dengan yang ada di Android Studio. Ini <tuh> uh, langsung saja kita ketik di sini: demo, titik, account, Kit. Uh, di sini ya. Account kit. habis itu sini nama saya Agus. Oke, okay, untuk wallpapernya kita belum ada saatnya kita juga belum ada kita langsung next aja Oh dia minta sertifikat ya Oke okay. eh uh, untuk dari beberapa ini ini ada yang langsung minta sertifikat fingerprint ya SA 256 jadi kita akan membuat projectnya dulu kita akan samakan dengan uh, yang kita buat di Huawei ini agar terkoneksi nanti kita bisa integrasinya oke okay. di sini saya akan langsung e, buka dulu ya ini ya agak lumayan nih nah seperti ini e, saya akan buat new project di sini new project saya pilih empty project next kemudian saya akan samakan namanya dimu account kit seperti ini account kit atau kalau bisa teman-teman Copy aja nggak apa-apa yang atas ini disamakan ya kannya besar ini harus sama kalau bisa ya uh, account demo account kit uh, di sini kita samakan account kannya besar uh, nah seperti ini account ada kitnya kit demonya besar oke okay. uh, di sini tadi apa demo. account kit Kit Agus Oke, okay. di sini kita akan masukkan seperti ini. Nah, sama ya. E, kemudian di sini saya menggunakan Kotlin. teman-teman menggunakan Java, e, bisa juga. Saya kemarin menggunakan Java, tapi kali ini saya akan menggunakan, mencoba menggunakan Kotlin. Apakah sama, Pak? Gimana? E, kita coba nanti ya oke okay, kita setelah itu kita finish <tuh> oke okay, ya teman-teman uh, setelah kita finish kita akan sesuai tujuan kita tadi uh, S.A. 256 ini kita akan dapatkan caranya gimana kalau teman-teman pakai bumblebee eh uh, teman-teman <tuh> kalau pakai Bumblebee teman-teman bisa lewat di Gradle ini ya nanti saya akan contohkan prosesnya dulu agar selesai habis itu baru kita akan projectnya Oke okay. uh, teman-teman kalau pakai komputer yang mungkin speknya lebih tinggi akan lebih cepat karena di sini saya menggunakan komputer yang agak lama jadi agak lambat ya di sini saya agak lambat nih komputer saya hanya menggunakan RAM 8 GB dan itu tidak mempengaruhi saya untuk belajar. Yang terpenting adalah proses dari belajar kita. Walaupun komputer kita uh, RAM-nya minim uh, tapi tidak masalah. Jangan menjadi uh, sebuah penghalang atau penghambat untuk kita belajar. Oke, okay? uh, kita cek lagi di sini ya ini kita masih menunggu ya, menunggu uh, demo ini. Kita sambil buka. Nah, kita buka. Jangan lupa kita buka dokumentasinya, teman-teman. Ini nanti kan saya lampirkan di di ini ya, di deskripsi nanti. Uh, kalau teman-teman belum punya belum punya apa namanya belum punya akun ID. Silahkan mendaftar di e, mendaftar di Huawei untuk sebagai developer untuk mendapatkan account ID saya sudah punya ya jadi saya gunakan untuk mendaftar di sini e, saya gunakan untuk e, belajar jadi seperti ini teman-teman e, ini saya account kit di sini banyak ya tapi saya memilih milih account kit ini untuk e, pembelajaran saya awal Uh, kemudian di sini nanti ada cara mengintegrasikan HMS course SDK nya kemudian adding menambah permission nya kemudian kita akan belajar di Huawei ID send via ID token ini nah di sini nanti kita akan menampilkan dulu paling uh, untuk sebagai button untuk tekennya, tapi nanti kalau udah terintegrasi uh, udah bisa ya Di sini khusus untuk install integrasi S integrasi bukan SDK ya apa namanya integrasi dari Conkit ya ke Huawei. Jadi khusus integrasinya. Nanti kalau untuk pembelajaran selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang yang lebih dalam lagi. <tuh> Oke, okay, ini cradle kita kita tungguin. Oke okay, sambil kita buka Generate Fingerprint Print ini ya Generate Fingerprint Print Kit Huawei hmm. Oke okay. untuk uh, cara mendapatkan sertifikat uh, untuk mendapatkan cara mendapatkan sertifikat itu menurut saya di sini eh, yang saya baca dari beberapa dokumentasi ada dua cara untuk eh, Android Artis Fox itu eh, menggunakan konsol seperti ini eh, yang saya tahu itu seperti ini nih. Jadi kita pertama-tama itu kita membuat file JKS. File JKS ini contohnya seperti ini. Cks, Nah kita buat dulu file ininya Caranya gimana e, Nanti saya akan contohkan e, Untuk caranya nih Mungkin nanti di tutorial terpisah aja ya Untuk yang ini Ini saya kasih linknya aja Jadi teman-teman bisa buka di deskripsi saya e, Saya buka di Saya di ini ya Saya tambahkan nanti di youtube saya ya Di deskripsi sini Fingerprint Jadi teman-teman bisa buka linknya di sini caranya nanti seperti ini dan akan saya buatkan tutorial terpisah untuk generate fingerprint ini uh, biar gak bingung. Oke okay, di sini khusus uh, HMS saja untuk integrasi. Uh, Oke okay, langsung saja untuk generate fingerprint ini saya menggunakan Bubble B untuk Androidnya. Jadi saya langsung ke Gradle sini kemudian ke Tasks app Android Studio ini ya Signing Report nah disini nanti akan build secara, secara otomatis untuk SHA untuk fingerprint nya ya untuk SHA 256 nah seperti ini uh, saya udah dapatkan nih karena saya menggunakan bubblebee saya udah dapatkan SHA 256 dan SHA 1 Oke okay, langsung saya kopikan yang 256 ini sampai bawah ini ya uh, kita copy kemudian kita akan masuk ke Huawei tadi proyek kita nah seperti ini setelah itu kita next biasanya kalau yang nggak cocok dia masih merah oke demo kit eh, kita submit nah, nah demo kit nah ini akun kita sudah jadi ya sekarang kita klik di pada demo kit seperti ini Nah, ini seperti ini status enable Oke okay, eh uh, update coba kita seperti apa untuk update-nya kita update Oke okay, uh, kita akan integrasi SDK Oke okay, kita klik di sini bisa nah di kita lewat sini bisa atau kita uh, ingin lewat app connect nah, app connect ini di app galeri ya app galeri connect kita masuk dulu uh, uh, jangan lupa login terlebih dahulu ya kita masuk ke my project uh, di my project ini kita masuk ke dalam project kita demo account kit jadi eh, seperti itu ya. Nah ini loadingnya agak lama. Oke, kita cek eh, dulu. Tapi dulu sih eh, berapa kekuatan kita? Kekuatan ini internetnya wah oh, sangat lambat ya. Oke, eh, di sini ternyata belum masuk ya. Demo con kit. coba kita refresh. map oh mungkin di my apps ya jadi kalau di my apps coba kita cek uh, sambil kita tunggu sambil kita ini ya cek cek di ini ya uh, di sini sangat banyak ya kalau di Huawei ini, uh, nah ini udah muncul ya, bener ya ada di demo ya. Kita di demo oke okay, kita klik coba bisa atau enggak di sininya. Kita klik kita akan coba uh, mengintegrasikan atau kita coba kita masuk ke sebuah project kita di sini kita akan buat new project new project namun kita akan membuat uh, app-nya itu uh, dengan menggunakan account kita tadi project kita add project ya kita tambahkan project kita Karena kita sudah membuat app, kita nanti akan menseleknya saja, ya. Oke, okay, mungkin ini agak lama, teman-teman. Kalau yang sambil ngopi, silahkan sambil ngopi ya. Nah, ini seperti ini: demo konkret nah, kita udah menggunakan. Nah, kita udah ada ya. Ketika kita select demo konkret ini, kita sudah ada ID-nya dan ini sudah ada kita tinggal oke okay aja oke okay, dan nanti eh uh, ya langsung uh, mengarahkan ke ini ya halaman general untuk kita samakan dengan di Android studio uh, jadi sebelumnya kita akan konfigurasi dulu ini agak lama, mungkin kita proses di yang agak lama itu kalau koneksi kita jelek seperti ini ya ini jelek, ini koneksi saya uh, oke, okay. uh, kita akan masuk ke sebelum kita mendownload a connect uh, connect ini service kita ini akan mengkonfigurasi terlebih dahulu demo conkitnya jadi kita masuk ke demo konket ini ya di apps-nya ya. Hmm. Jadi kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu. Biar kita tidak berulang karena kalau konfigurasinya di pertengahan kita akan ngulang akan copy lagi. Nah, nih di APP information ini ya. Jadi di information Oh, demo, konkit, yes, eh uh, bukan di sini. Telepon. Oke, okay. oke okay, left. Nah, di my project maaf uh, lupa ini kelupaan di my project. Nanti di sini uh, ada ID-nya ID berapa, kemudian public, kemudian konkit ini kita enable lokasinya kita enable kita Singapura kita gunakan kita oke okay ya kita gunakan set defaultnya ya kemudian ada yang kita setting lagi manage API API ini kita akan gunakan account kitnya map kit kita gunakan lah ya untuk nanti belajar kita map kit location kit ML kit kita gunakan kemudian kita akan gunakan lagi concrete. nah ini konkit sudah aktif nih karena kita udah ini konkit sudah aktif kemudian kita gunakan oke okay, uh, mungkin itu saja cukup ya kita lanjut lagi ke general informasi karena kita sudah menambahkan sertifikat jadi di sini sertifikatnya sudah dapat ya nah kemudian kita akan uh, tambahkan SDK-nya integrasi SDK-nya seperti apa? Nah seperti ini. Yang pertama kita download eConnect service ini uh, sesuai ikutan ikuti perintah ini ya. Kita akan tunjukkan uh, kemudian di sini kita akan eh uh, mungkin saya bedakan akan taruh di sini. Kemudian di sini saya Uh, buat filenya yang tambahan kata-kata saya buang, saya cut atau saya copy saya masukkan ke sini ya, lebih enaknya gini ya kita pakai project demo kita di app, klik kanan paste paste, nah seperti ini kita oke, okay, dan dia nanti akan masuk seperti ini, e service ini, setelah itu uh, kita akan mengintegrasikan hal-hal yang lain ya, add SDK Nah seperti ini Saya lihat di sini uh, Untuk versinya ini Versinya ini versi masih lama ya Jadi kita menggunakan tutorial yang di sini nih Bersama sih Di sini nanti ada versi barunya Kita akan menggunakan Gradle 1.7.1, Oke okay. uh, Kita cek Ini Gradle appnya nya di sini Kemudian Gradle project kita di sini Kita nanti akan menggunakan Gradle ini uh, Sebagai settingnya di sini Oke okay, langsung saja mungkin uh, kita nggak usah banyak ini kita langsung ke sini ini yang baru ya kalau yang pakai Bumblebee pasti seperti ini tampilannya agak beda uh, cuman kita akan konfigurasinya agak berbeda dikit lah dengan nah ini seperti ini uh, kita kopikan ke sini Event center, nah, nah seperti ini ya. Kita akan kopikan seperti ini. Setelah itu, kita akan kopikan di sini juga. setelahnya kita akan buka upgrade gradle di apa project kita. Yang bagian projectnya bukan bagian apps-nya. E, kemudian, e, kita akan tambahkan di sini. Uh, ini mungkin nanti aja uh, kita langsung ke build grade nya di apps di apps ini kita pilih di implementasinya kita tambahkan oke okay, langsung saja uh, kita di misalkan kita akan tambahkan yang ini ya ini versi barunya ya ini implementasinya ini kita akan tambahkan di bawah ini. Kemudian, eh, coba kita tambahkan ID-nya ini yang di luar. Kita tambahkan ini di luar, tambahkan HPP plugin Huawei. Kemudian, yang di ID kita e connect-nya, tambahkan yang baru ke di sini. Oke setelah itu kita sinkron Akan coba kita lihat Apakah benar Nah di sini Di ini ya Diingatkan di sini bahwa nggak boleh e, Kalau yang lama Masih boleh Sama yang EPP ini tidak boleh juga Kita sinkron lagi Nah ini sedang ngebuid Jadi yang apply nya tadi kita hapus Dengan ID nya Oke, okay, uh, mungkin sambil kita lihat-lihat dokumentasinya uh, di sini untuk menambahkannya sebenarnya ini kita agak berbeda. Kenapa? Karena kita menggunakan Android Bumblebee. Jadi kita menambahkan ini tadi sudah di setting gradle nih. Kita menggunakan yang C. Ya. Uh, kalau menggunakan yang B ini kurang cocok. Kemudian kita menggunakan uh, di dependency resolution management kita menggunakan ini sama. Ya kita kopikan, uh, kemudian kita di apa namanya DBDJS APP-nya kita menggunakan yang terbaru ini. Uh, kita tidak bisa menggunakan metode yang ini, pakai yang ini, tapi kita menggunakan yang atas ya. Oke, okay, mungkin itu ya. Perlu yang di setting itu ya. Nah setelah seperti ini kita akan build. Seperti apa? Apakah ada kesalahan atau tidak ada? kalau tidak ada sekarang kita masuk ke bagian dua. ini kayaknya tidak ada sih kita lihat nanti kalau berhasil tidak ada tapi kita ngelihat berhasilnya nanti ya berhasil enggaknya itu seperti apa kita lihat nanti pada proses kita mengintegrasikan uh, mengambil button dari Huawei nya apakah berhasil atau enggak dan kita running Oke okay, selanjutnya kita akan langsung ya sambil kita menunggu build ini berhasil atau enggak kita akan buka ya kita akan buka dokumentasi di sini di met, di application di manifest ya Android manifest kita di metanya kita tambahkan tambahkan Android Marketnya di sini Android manifest kita buka app kemudian src kemudian android di sini eh, ke main ya main di sini ada android manifest oke okay, di sini android manifest di sini ditambahkan di dalam application jadi disesuaikan aja di dalam application setelah kurung tutup ini kurung siku tutup ini ya teman-teman tambahkan minter kita di sini Nah, setelah seperti ini, ini menambahkan ini ya, kita menambahkan configuration application script, atau information lah. Oke, eh, setelah selesai, semuanya selesai, kita akan menambahkan beberapa hal, kita masuk ke skenario, Nah, setelah menambahkan adding permission, kita masuk ke skenario. Jadi skenario-nya skenario seperti apa? Kita masuk dulu. Kita masuk Huawei AdSense. Kita tambahkan permission di manifest. Ini permission untuk network. Yang pertama untuk network. Network Permissionnya kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, seperti apa? untuk network formation nya eh, seperti ini ntar lagi saya buka ya nah seperti ini di dalam android manifest ada manifest nah di dalamnya nah ini kita buatnya sukses ya di dalam manifest ini ya di dalam manifest sebelum application kita tambahkan script seperti ini permission untuk cek wifi state dan cek network permission setelah itu setelah itu kita akan masuk ke skenario kita masuk ke yang Huawei ID sign token ya kita akan copy kan nih eh, yang button ini Button ini sebuah button dari Huawei. Apakah kita berhasil menginstalasi atau tidak? Setelah itu kita masuk ya dari apps kita masuk src kita masuk main kita masuk fresh kita masuk layout di sini activity main dan kita di sini kita buat split ya ini kita tutup dulu kita buat split hmm. di sini di atas view. Text View ini kita pastekan. Nah seperti ini. Jika teman-teman sudah berhasil dengan warna merah seperti pada gambar seperti ini, uh, berarti kita sudah berhasil menginstal uh, ini ya, Huawei ya, mengintegrasikan ke Huawei Service. Nah seperti ini ini numpuk saya nanti akan bawain Oke untuk mungkin untuk apa namanya nah seperti ini ya ini bahwa kita sudah berhasil menginstal Huawei nah, kita akan menjalankan kalau teman-teman menjalankan terserah menjalankan mau di mau di apa eh, sini bisa Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu seperti apa hasilnya, karena kita nanti akan menggunakan Kotlin biar kita tahu ya. Nah, kita akan mengintegrasikan dulu seperti ini. Di launching emulator, proses ya. Oke, okay, uh, ini masih running ya. Apps-nya masih running. Kita tunggu. Masih run tag. Kita buka log chatnya. nya Itu mengetahui detail errornya, kita bisa buka log chat ya. Teman-teman, kita buka log chat di sini. Kalau kita ingin mengetahui error detailnya Oke, seperti itu sih. Nah, kita buka di log chat kemudian kita pilih error. coba error. Oke, kita lihat agak lumayan lama nih. Nah, ini tamat. Waiting for all target device to come online. Eh uh, akan uh, suruh nunggu to online ya. Baik e, untuk e, generate sertifikat fingerprint ini kalau yang di Bumblebee itu luar biasa cepat ya Langsung udah ada toolsnya menu toolsnya tapi kalau untuk yang di e, pakai command line nanti kita akan coba ah oh, ini kenapa nih oh ini bermasalah di ininya ya sebenarnya nah demo account kitnya sudah muncul nih Nah ini udah jadi ya seperti ini ya Uh, jadi sudah saya running seperti ini uh, tinggal oh ini bermasalah di uh, ini emulatornya Bentar di-update Oke okay. uh, mungkin itu saja ya ini udah running nih udah running di emulatornya oke okay, mungkin itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat Untuk tutorial kali ini saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh